Tutup dan kunci bentuk, jangan, jangan ada yang keluar. Pak Samir, guruku, berteriak dari jauh seraya ngejar Bu Yeti yang lebih dulu merangkak kayang dengan cepat. Ini cara mengusir setan. Jadi, ini kan karus setan kabeh. Yang artinya begini, gimana caranya kamu bisa mengusir setan kalau kamu bersekutu dengan setan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dimas Horror Story Gue akan membawakan cerita dari penulis Zero Point Bagi yang ingin baca langsung ceritanya Twitternya ada di bawah Kembali lagi di segmen kisah misteri Dimana segmen ini akan menceritakan Kisah misteri yang terjadi di dunia nyata Penasaran dengan kisahnya? Kisah misteri? Ini dia Banyuwangi dikenal sebagai tanah luhur dan sakti Namun pada tahun 98 oknum Misterius melakukan pembantaian secara sadis Yang ditargetkan para dukun santet Dan adu domba para alim ulama Panggil saja Aku Satrio Waktu tragedi itu terjadi di usiaku aku 11 tahun. Saat itu, aku sedang mondok di salah satu padepokan yang terletak di timur pulau Jawa. Tepatnya di tanah Banyuwangi yang tersohor akan kesaktian dan ilmu santetnya. Suatu malam, aku mendapatkan telepon dari paman yang mengabari kalau bapakku telah meninggal. Beliau dibunuh oleh orang misterius, namun pelakunya tak tertangkap. Belum selesai teleponnya ditutup tuh. Tiba-tiba, aliran listrik mati total, enggak selang lama. Terdengar suara teriakan dan tangisan di berbagai penjuru dari atap genteng. Terdengar seperti ada yang lari itu. Tap, tap, tap, tap, tap, tap Cepet sekali Seperti ninja gitu loh Aku coba tuh mengintip lewat jendela di situ banyak orang-orang berhamburan Lari histeris ketakutan Semua orang di kamarku juga ikut panik Pintu dibuka dan mereka ikut berlari keluar Aku kira ada kebakaran atau huru-hara Aku ikut tuh keluar bersama rombongan, namun di luar aku melihat orang-orang berpakaian serba hitam tengah menyeret tubuh guru-guru di pondok yang sudah bersimpah darah. Kami semua berteriak ketakutan, satu dari mereka datang menghampiri kami sambil menyeret Pak Rohim, guru kami. Di hadapan kami, orang berpakaian serba hitam itu dan bertopeng mirip ninja. Menundukkan Pak Rohim tak berdaya, lalu mengacungkan tinggi sebilah pedang panjang dan menebas kepala Pak Rohim dengan cepat. Darah itu muncrat kemana-mana, sambil histeris seolah-olah belum cukup, sosok mirip ninja itu menggerakkan seperti orang kestanan, menggorok leher Pak Rohim hingga putus. Sosok itu lalu pergi begitu saja, meninggalkan jasad Pak Rohim yang masih mengucurkan darah di atas tanah. Aku melihat orang-orang yang berpakaian serba hitam itu, melompat tinggi ke atap-atap, lalu menghilang dalam sekejap seperti bukan manusia normal. Nggak lama setelah itu, aliran listrik dan lampu kembali menyala. Bersama dengan itu, terlihat jelas mayat guru-guru kami. Yang ku ingat, waktu itu jumlahnya ada empat orang, termasuk Pak Rohim, yang tewas secara mengerikan. Banyak orang yang luka-luka, dan kiai guru kami, Hilang diculik di setiap jasad-jasad yang tewas, sosok misterius itu memberikan tanda silang, lalu pesan bertuliskan "dukun biadab". Peristiwa itu menggegerkan satu Banyuwangi. Rupanya bapakku juga dibunuh oleh komplotan misterius itu dengan cara yang kurang lebih serupa. Tidak lama setelahnya, baruku ketahui beredar kabar bahwa... Komplotan yang dijuluki ninja itu mengincar dukun-dukun santet untuk dibunuh. Entah apa motifnya, mereka seolah-olah memerangi klinik tanpa rasa takut. kuakui praktik ilmu hitam khususnya pada masa itu masih amat kental dilakukan secara terang-terangan di tanah Banyuwangi. Kami yang tinggal di desa sudah terbiasa melihat bola-bola api, panas mati berterbangan di atap-atap rumah, ritual mistis. Hingga pagebluk sudah tidak menjadi hal asing bagi kami yang tinggal di desa. Hampir di setiap desa pasti punya juru kunci, dukun atau minimal orang yang dipercayai memiliki kesaktian supranatural. Tapi tragedi Banyuwangi tahun 1998 menjadi kali pertama pergerakan masif yang menyasar para dukun-dukun santet untuk dibantai habis-habisan. Kami semua sangat ketakutan Seluruh sudut Banyuwangi mendadak menjadi senyap dan mencekam Tidak ada orang yang berani keluar setelah maghrib Bahkan untuk sekedar sholat berjamaah saja Kami was-was Pada 6 Februari tahun 98 Bupati Purnomo Sidik Waktu itu mengedarkan radiogram yang berisi Perhatian Bagi seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi Agar mendata orang-orang yang dianggap memiliki saktian atau ilmu magis guna mendapatkan perlindungan dari aparat. Sekian, terima kasih. Tolong segera didata. Namun, yang terjadi setelahnya, justru pembantaian di Banyuwangi kian menjadi-jadi jumlah bertambah dan para korbannya ialah orang-orang yang terdata di desa komplotan misterius itu kian sadis jasad dukun-dukun santet yang menjadi korban pembantaian digantung di pohon pohon kami benar-benar ketakutan melihat kejadian tersebut pendataan terhadap orang-orang sakti semakin dikencarkan namun seiring dengan hal tersebut bertambah pula orang-orang yang diduga dukun tewas secara mengenaskan dengan tubuh yang terpotong kala itu Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada aparat Sebagian besar bahkan menuding ini semua perbuatan oknum politik Karena pada tahun yang sama 98 juga terjadi reformasi Orde Baru September 98 jumlah orang yang dibantai kian meluas Mencakup tak hanya dukun santet tapi juga dukun suwuk Ataupun penyembuh, iai dan bahkan guru-guru ngaji setiap hari ada saja jasad-jasad yang mengenaskan yang berjatuh dalam tempo waktu singkat Oktober 98 korbannya sudah mencapai ratusan Jika kalian ada di masa itu ketika teror ninja itu meluas Kalian pasti ingat kalau tidak hanya Banyuwangi Tapi satu pulau Jawa juga siaga Karena waktu itu Beritanya yang menggambarkan media-media nasional Yang sumber bagian besarnya Masih dari koran, majalah, dan TV Desa-desa di Banyuwangi Kini makin siaga pos kampling digencarkan bahkan di pondokku sampai kami semua belajar ilmu bela diri untuk jaga-jaga menghadapi situasi terburuk lagi, namun desa-desa siaga tak membuat komplotan itu mengendurkan serangannya, bahkan di desa sebelah, gak jauh dari pondok kami banyak orang-orang tewas karena keracunan menurut berita yang beredar sumur-sumur di desa telah diracuni Kiai kami yang hilang belum juga ketemu, pencarian masih terus dilakukan secara mandiri oleh orang-orang di pondok tanpa melibatkan aparat waktu itu seluruh praktisi supranatural ataupun dukun-dukun akhirnya bersatu memberikan perlawanan namun situasi menjadi semakin parah tak hanya yang teror yang menampak namun fenomena tak kasat mata juga memakan korban secara mengerikan kalau itu terjadi, perang ilmu terbagi menjadi dua kubu Paling parah, ialah perang ilmu hitam yang begitu nyata Terasa tampak bahkan oleh masyarakat biasa sepertiku Di pondokku misalnya, entah ritual apa Yang diperbuat oleh beberapa oknum Membuat malam-malam di pondok terasa berbeda Tercium aroma kemenyan di mana-mana Beberapa kali terjadi kerasukan di pondok Paling parah, dialami oleh bu Yeti mengurus pondok yang kerasukan sampai berjalan yang cepat di lorong asrama tidak ada satupun yang berani keluar kamar asrama. Tutup dan kunci pintu. Jangan ada yang keluar. Pak Samir, guruku, berteriak dari jauh seraya mengejar Bu Yeti yang lebih dulu merangkak kayang dengan cepat. Iya cara mengusir setan? Jangan konbolunan karus setan kabeh Yang artinya begini. Gimana caranya kamu bisa mengusir setan kalau kamu bersekutu dengan setan? Sosok yang merasuki Bu Yeti, seolah mengecek Pak Amir sekalipun menyaksikan dari sudut intip jendela Tetap saja aku merasa takut dan merinding wajah Bu Yeti pucat dan penuh urat-urat membiru dalam kulitnya yang menonjol keluar Entah siapa yang memulai, tapi kala itu seluruh santri membaca doa dengan keras secara serentak dalam kamar asrama masing-masing untuk membantu pak samir malam itu menjadi kali pertama aku melihat orang kerasukan sebegitu ngerinya bahkan dia sampai mampu menyakiti orang di sekitarnya gak habis pikir bagaimana kejadian itu bisa terjadi di pondokku mungkinkah akibat saji yang dipasang untuk menangkal ninja-ninja itu atau dampak dari perang ilmu hitam yang terjadi di sekitar kami waktu itu kami benar-benar ketakutan apalagi setelah pembantaian dukun santai oleh ninja terjadi bukan hanya di malam hari mereka semakin sporadis dengan berani membunuh di siang hari masyarakat cemas ketakutan membuat bau wangi kala itu seperti kota mati karena warganya takut untuk keluar rumah perang ilmu hitam tak kasat mata semakin gentar terjadi kami kerap mendengar suara ledakan kala malam korban-korban berjatuhan meninggal secara tak wajar dan aku ingat betul gak lama setelah itu banyak gelandangan yang mendadak bermunculan mereka diduga segelintir ninja yang kalah saat adu ilmu namun ajaibnya setelah pergerakan para ninja itu berhenti para orang gila tersebut juga hilang begitu saja lenyap entah kemana seperti satu kesatuan entitas syukur alhamdulillah kiaiku berhasil ditemukan dalam kondisi kritis sedang diikat di Pohon bersama mayat-mayat bergelimpangan Di mana-mana Di tengah hutan karet Yang jauh dari penduduk Gimana tuh teman-teman tadi ceritanya Ngeri bukan? Kalau kalian suka dengan cerita ini Jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian di bawah Dan jangan lupa berlangganan gratis Di channel Dimas Horror Story Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam.